Halo teman-teman peserta -teman, kelas online digital bis dan garir Kembali lagi ya bersama saya Sukri Sudin Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas keterlambatan uh, proses belajar kita ya Berhubung karena saya selaku mentor akhir-akhir ini cukup banyak Program ini ya pripad, mengajar pripad dan juga mengerjakan beberapa wajah kecil seperti membuat website dan mengelola iklan Google maupun Facebook. Olehnya itu, uh, harapan saya teman-teman dapat bersabar menunggu materi-materi uh, yang akan kita berikan melalui kelas. Semoga teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.